Ketika MU meraih kemenangan saat menghadapi Sheriff Tiraspol di Liga Europa, Anthony, bintang anyar Manchester United itu ditarik keluar pasca turun minum dan digantikan oleh Marcus Rashford. Manajer Setan Merah Erik Ten Hag membantah bahwa Anthony diganti adalah buntut dari trik berputarnya. Ia menegaskan bahwa sebelum laga dimulai pergantian tersebut sudah direncanakan. Eric Ten Hag berdalih bahwa pihaknya memang ingin menghadirkan Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford bersama-sama. Ketika skor masih imbang 0-0, Anthony memamerkan skill showboating atau teknik memutar. Hal itu mendapat kritikan pedas dari pengamat. Ten Hag pun mengeklaim tak bermasalah dengan hal itu. Dia berharap jika dalam permainan trik itu memang betul-betul memiliki fungsi. Tetapi jika tidak berfungsi maka Ten Hag akan mengoreksinya.